yang tidak terlihat nih dari kemarin Akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia Dari Abang Fatih nih Kali ini persahabat ya Abang Fatih Bersama Bunda Lesi Kejora Ini bertemu dengan dokter Nana Aduh Masya Allah banget Si ganteng semakin Gemas, Masya Allah banget ya Memang ganteng banget nih Abang El, luar biasa Masya Allah, akan yang terbaik ya Untuk baby El, semoga selalu sehat Bahagia dan menjadi kebanggaan Dan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh seperti yang diinginkan Kedua orang tuanya Terlihat persahabat ya Baby El lagi digendong oleh Enin dokter Nana Obgin Info ini kita dapatkan juga dari Uncle Lastari.LesslarLovers2 Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan, "Masya Allah, Abang Al Fatih lagi sama Nindi Dokter Nana, ulu-ulu menikah sepi san, katanya tuh persahabatnya masya Allah. Semua orang aja bilang BBL ini makin hari makin kasep, masya Allah luar biasa." Kita lihat di tanggapan komentar, banyak sekali respon, dan tentunya tanggapan yang diberikan. Dari akun Neng Adek 1866 mengatakan Masya Allah Abang L lucu banget gemesin katanya tuh Ada komentar juga diberikan dari akun Sunarsi mmk 2 Masya Allah Abang L ganteng makin gemesin sih Nah aduh Masya Allah banget ya setiap lihat BBL Pastinya orang-orang bilang bahwa BBL makin gemes Makin ganteng, masya Allah. Semakin banyak doa, semakin bikin happy kita juga luar biasa. Masih menunggu kejutan lain dan kapan terbaru berikutnya di sore hari ini, para sahabat. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangal selanjutnya. Ini dulu informasi di sore ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Beng Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh